Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab Kunci jawaban pada halaman 24, 32 dan 36 Pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik kita langsung saja jawab di halaman 24 Dari bacaan hari menanam pohon di atas Lengkapilah peta pikiran berikut Baik, kita akan lengkapi peta pikiran ini Yang pertama, kapan? Pada tahun 2015, diawali sejak tanggal 26 November Peta pikiran berikutnya adalah Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan Pertanyaan berikutnya Pohon apa yang ditanam? Bermacam-macam pohon, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan Mengapa? Kita harus menanam pohon Jawabannya, karena hutan kita semakin berkurang Akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar Berikutnya, siapa yang melakukan? Presiden melakukan penanaman pohon Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan? Menanam 10.000 pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan pada 26 November 2015 Sekarang kita akan menjawab di halaman 32. Berdiskusi, ber, berdiskusikan beberapa istilah berikut bersama temanmu. Baik kita akan akan mendiskusikan istilah-istilah ini. Ada lima istilah. Yang pertama adalah intensifikasi, yaitu penggunaan bibit padi dengan masa tanam pendek. Kemudian ekstensifikasi. Menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian Berikutnya, diversifikasi Metode pertanian tumpang sari Berikutnya, rehabilitasi Penggunaan pupuk pada lahan tandus agar kembali subur Kemudian berikutnya, mekanisasi Penggunaan traktor atau mesin penyemai bibit Berikutnya, kita akan jawab di halaman 36 apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jawabannya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat diartikan dengan Menjaga kedamaian warga lain, kesejahteraan warga lain, keamanan terhadap warga lain, dan menjaga nama baik masyarakat Pertanyaan yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Jawabannya, Jenis usaha yang ada di lingkungan sekitarku, yang pertama adalah usaha makanan, kemudian yang kedua adalah usaha pengolahan kain batik, yang ketiga usaha pengolahan kain ulin, kayu ulin, yang keempat usaha pengolahan tahu dan tempe, yang kelima usaha pengrajin tradisional. Pertanyaan di halaman 36 kita jawab, adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Oke, di sini ada jenis kegiatannya itu salon. Manfaatnya adalah kecantikan. Kemudian ada warung, isi ulang air minum, pertamini, dan laundry. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.